Selesai baca salawat tadi, baca Al-Fatihah, lalu katakan, Ya Allah, izinkan kami menjadi pengikut Al-Imam Al-Mahdi yang sebenarnya. Apa salawat yang dibaca untuk akhir zaman? Salawatnya sederhana. Bagus. Kini, kola akhir zaman. Bumi sudah tua, peradaban pun sudah puncak. Kini, segala macam ala haduh di genggamannya. Ingin berangkek ke Jakarta, pencet pecat saja di tangan. Keluar tiket, ya, teragak. awak makan, pencet pecat tibo makanan itu. Nabi Sulaiman pun bingung, tuh, baku bisa umat Muhammad tuh. Udah, tuh jadi, jangan-jangan jangan-jangan, para nabi terdahulu itu mencari awak pakai handphone maka berdoa ya, kan? ya Allah, jadikan kami umat akhir zaman bukan, eh, itu canda-canda saya umat-umat akhir zaman itu, Allah muliakan dengan sebutan ikhwan Rasulullah masih ingat hadisnya? masih ingat? suatu kali baginda nabi SAW SAW mengatakan nanti akan datang ikhwanku sahabat GR wa Rasulullah bukankah kami adalah ikhwanmu hadis Imam Nasai dan hadis sahih apa kata bagi Nabi Muhammad SAW antum ashabi kalian itu ashabku sahabatku yang disebut ikhwan Orang yang percaya kepadaku, Tapi dia belum pernah bertemu aku, Percaya dengan kalamku, Bahwa aku mengatakan akan muncul keturunanku nanti, Namanya Al-Imam Al-Mahdi, Dari keturunan Fatimah, Percaya enggak? Percaya? Tapi hati-hati, Kini akan muncul Mahdi, Mahdi palsu, Ya, Akan muncul, apa salawat yang dibaca untuk akhir zaman? Salawatnya sederhana. Ikuti. Allahumma ya ahad. Salli ala Sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad. Salli ala al-Mahdi ya al Khalifatika ya ahad. Salli ala al-mahdi Khalifatika ya Ahad Putasnya hmm. nanti surang ya Ya Bisa direkam dalam diri Sekali lagi. Allahumma ya Ahad Kok salat paling gampang Ya Allah ya Ahad Salli ala Ahmad Ini pakai Sayyidina Salli ala Sayyidina Ahmad Allahumma ya, ahad. Allahumma ya Ahad Salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Allahumma ya Ahad Salli ala Sayyidina, al -Mahdi. Salli ala Sayyidina al mahdi Khalifatika ya Ahad, Khalifatika ya ahad. al <coughs> Saudi itu dulu baru berdiri secara utuh 201933 bergabung antara Hijaz dan Suud. Hmm? Berarti Mekah dikuasai Wahabi tahun 33. 100 tahun lagi tahun berapa? 2033. Itu puncak nanti perjuangan kita. Ya, karena Nabi mengatakan <tuk> inna Allah ya ba'asu lihadil umma may yujadid laha inna Allah ya sungguhnya Allah akan membangkitkan setiap seratus tahun ada sekelompok umat sekelompok orang yang mentajdid agama setiap seratus tahun maka hitungan kami berdasarkan hadis tadi hadis Abu Daud tadi ya, hadis sahih 2003 Tapi nanti 2026, 2027, 2028 Nanti muncul Mahdi Mahdi, Mahdi, Mahdi Palsu Ya, Sebenarnya Al-Mahdi sudah ada Belum sudah ada Tapi dia sedang Menyembunyikan dirinya Karena Dajjalnya juga belum keluar Dajjal itu Ingin bunuh Al-Mahdi gak mungkin Al Mahdi itu kowar-kowar di Youtube bahwa dia seorang Imam Mahdi apalagi main email email-email arazi, razi Ar razi sayalah Al Mahdi itu gak usah lah ngaku-ngaku ya. saya tahu kok kriteria Al Mahdi itu apa ya tenang aja ntar ya insya Allah dalam salah satu pengalaman rohani Allah perjalankan saya di alam mimpi melihat dua sosok Al-Mahdi Al dan Al-Masih Dajjal. Jadi insya Allah ciri-cirinya allah tahu bapak. Ya. Tapi kitab-kitab ulama kita lebih ilmiah menjelaskannya. Maka kami bukan merujuk kepada mimpi, merujuk kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh para ulama yang mereka menjelaskan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Semoga negeri kita nanti salah satu negeri yang dikunjungi Al-Mahdi, yang banyak tentara-tentara Al-Mahdi di sini. Amin. Ya. Tapi yang sabar, ya. ini kan nggak sabar, belum masanya sudah mulai berontak. Mana ada Al-Mahdi berontak? Al-Mahdi itu persis seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berontak gak di Mekah ketika 13 tahun pertama. Nabi Muhammad hancurkan gak itu berhala ketika 13 tahun pertama? Enggak. Bahkan Nabi pindah ke berbagai tempat dan diusir. Nabi gak berontak. Bahkan Nabi tidak sumpah serapah seperti kelompok Mahdi palsu hari ini cuma dikritisi tentang guru dia yang aku Mahdi ngemuk-ngemuk oh berarti dia bukan pengikut Al-Mahdi Al-Mahdi itu kan wali pengikutnya wali-wali dan wali itu jauh dari kata laknat ini baru dikit beda dikritisi langsung semua rozi itu gak jelas laknat Allah kepada engkau saya sering dibilang gitu ya kita udah sering udah udah makan tiap hari ya. udah kayak serapan Tak tahu ada apa ibu jadi ambo. Setiap hari ambo dicaci maki. Setiap hari dicaci maki dan diancam. Tidak tahu. Kawan ibu. Sekali dibuli masuk rumah sakit. Payah makan. Kurih. Itulah cara diet paling cepat. Awak semakin dibuli. Semakin makan wak durian tu. Tadi makan durian wak. Saya kira-kira begitulah ya nggak kuat apa itu tapi yang sebelum dibully kok oh. sudah dibully oleh orang-orang dekat ternyata tu latihan dilatih ah dokter apaan ente gitu udah biasa udah biasa begitu ya. jadi sekarang kalau dibully udah biasa ya udah kayak parfum kalau nggak ada malah kita nanya-nanya yang bully mana nih Jangan-jangan kita udah nggak berjuang lagi, nih. Ya, gitu ya. Niat dalam hati selesai, baca sholawat tadi, baca Al-Fatihah, lalu katakan, "Ya Allah, izinkan kami menjadi pengikut Al-Imam Al-Mahdi yang sebenarnya." Soal nanti, Dajjal tuh ngaku mahdi, ngaku Isa. Ya, hati-hati, zamannya sudah semakin dekat nanti muncul corona lagi yang baru tanpa banyak orang stres tanpa banyak orang mengaku jadi Imam Mahdi Imam Mahdi stres